Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka dan kutipan. Jadi mahasiswa ketika membuat referensi kita ada aplikasi yang bisa kita pakai itu namanya Mendeley. Jadi, Dedek Mahasiswa, jika membuat daftar pustaka, saya sarankanlah pakai aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya mungkin Dedek Mahasiswa cenderung referensi yang dipakai ya kebanyakan buku, namun perlu diketahui sumber referensi ini banyak ya. Misalnya, ada, -ada build, berupa tagihan, ada buku, buku bagian ataupun book section, book capture itu sama kemudian ada case ini untuk hukum berupa kasus, kemudian ada program komputer, proceeding, kemudian ada ensiklopedia, ini yang film katakanlah didik mahasiswa ya kalau di jarang, kemudian yang sifatnya umum, berkaman jurnal uh, surat kabar ini majalah majalah surat kabar paten laporan kemudian ada status ini status berupa ya katakanlah postingan uh, seseorang yang di baik ya, untuk status ini lebih kepada uh, profil ataupun ya berkaitan dengan laporan individu kemudian ada program televisi tesis nih untuk yang S2 kemudian ada web kemudian ada kertas kerja ataupun ya lazim kita perhatikan mahkalah di sini sebagai mahasiswa referensi yang utama yang sering digunakan adalah buku jurnal dan eh, ensiklopedia ataupun eh, prosiding nah uh, untuk daftar pustaka sendiri itu gaya daftar pustaka banyak ya mulai dari uh, kalau di kita coba saya buka dulu file ini kalau di teknik sipil daftar pustaka yang dipakai adalah gaya IPA, American American America, Psychological Oke okay, uh, Ini saya coba perlihatkan jenis referensi yang dipakai. Kalau di Microsoft Office Word, ini juga ada menu referensi. Uh, tapi kalau tidak digunakan berupa aplikasi Mendeley, bisa juga. Tapi agak repot. Kita di sini ada MAE, American Medical Association, kemudian IPA, jadi American Psychological Association, SIG Edition, kemudian TICAGO, ini orang hukum. Kemudian kalau yang dari uh, prodi elektro, mereka pakai E Triple E. Internasional Electrical Engineering apa satu lagi yang e ini kemudian ada kami kalau yang bahasa pakai MLA Modern Language Association kemudian Vancouver nah kembali lagi daftar pustaka ini walaupun banyak lagi nih gaya yang terdapat dalam penulisan daftar pustaka yang penting ikuti pedoman yang mana yang digunakan intinya ini banyak sekali daftar pustaka yang bisa dipakai mengapa daftar pustaka ini penting itu menunjukkan ada mahasiswa referensi yang digunakan kapan kita pakai daftar pustaka untuk semua Tulisan yang sifatnya ilmiah. Tapi berbeda kalau dari mahasiswa buat ilmiah populer seperti opini, itu dia nggak perlu dipakai yang namanya uh, penulisan daftar pustaka secara lengkap. Baik, uh, kita sekarang coba lihat dulu penulisan daftar pustaka yang dari buku. maka dari buku. Nah, uh, yang terpenting saat menulis daftar pustaka dari buku, adik-adik mahasiswa uh, input terlebih dahulu identitas ya. Coba lihat dulu yang untuk uh, oh ken. Oh, uh, Uh, ini semari sudah saya input. Kalau yang ini berupa laporan, uh, oke okay, baik. Nah ini salah satu contoh buku. Identitas yang harus dimasukkan dalam buku adalah dia judul, kemudian Penulis uh, katakanlah nama saya Rahmat Nutihal. Tentu urutan uh, nama terakhir dipindahkan ke depan. Jadinya Nutihah Rahmat. disini di sini Rahmi, Namira, Ufrida. Kemudian tahun ini halaman nggak terlalu penting, tapi ketika diinput dia uh, gini. Kalau di publikasi luar negeri, mereka itu uh, beda dibedakan antara jurnal dan buku kalau buku itu tidak apa kalau buku wajib dicantumkan halaman sedangkan jika jurnal itu tidak perlu, perlu. makanya ada katakanlah tahun kemudian pek berapa nah kemudian kota penerbit ini yang paling penting baik ini saya coba input langsung di Microsoft Office Word yang sudah kita sinkronisasi dengan aplikasi Mendeley. Nah, saya gini, menurut ini tinggal kita pilih Insert Citation. Uh, kita ketik judul. Langsung muncul... Uh, Tunjukkan yang akan di maksudnya akan muncul uh, referen ataupun kemana link yang ditujukan. Nah ini sudah keluar dan di ujian akhir semester sendiri nanti saya juga akan menanyakan. Soalnya berkaitan dengan penulisan daftar pustaka juga. Mulai dari jurnal, buku, prosiding, sampai kepada uh, webpack kalau tadi namanya yang berupa website. Nah ini nggak tahu ini kenapa bisa lambat sekali. Oke, sebentar dulu ya. Ini mungkin karena aplikasi yang terlalu banyak terbuka. <tuh> Baik, ini udah keluar muncul di Microsoft Word. Nah, ini yang muncul di bagian daftar pustaka. Menurut Hantono karena kita penulisannya uh, di awal ya, kalau di bagian akhir di akhir paragraf itu ya seperti tadi kita buat lampiran. Tapi kalau misalnya di awal ya buat aja seperti ini. Menurut Haltono dan Rahmi mengatakan untuk uh, Haltono dan Rahmi ekonomi kreatif katakanlah ya kreatif terusnya. Nah ini jika pakai aplikasi Mendeley dia nggak repot lagi langsung muncul yang berupa uh, penulisan daftar pustakanya tinggal dipilih. Ataupun ditekan insert bibliografi. Ini ya keluar otomatis. Dia berupa daftar pustakanya. Saya pribadi sekarang nggak lagi. Uh, kalau dulu hafal lah. Penulisan daftar pustaka itu dikenal hmm. ataupun disingkat dengan Nataju Tempi. Nama, tahun, judul, tempat penerbit. Tetapi sejak saya menggunakan aplikasi Mendeley ini. Ya agak sedikit terbantu, karena kan banyak, banyak sekali jenis daftar pustaka yang ada. Kita, saya pribadi, nggak mau menghafal, karena hal ini kan bukan sebuah uh, keharusan untuk kita hafal, tapi gini lebih kepada penerapan. Baik, uh, tadi saya hentikan bagi saya karena lambat di laptop. Nah, ini sudah... Muncul urutan penulisan daftar pustaka. Untuk daftar pustaka dari buku, urutannya nama, kemudian tahun, judul, kota penerbit, dan penerbit. Nah, sekarang coba kita lihat daftar pustaka dari jurnal. Ini dari buku, kemudian dari jurnal. Nah, berbeda halnya buku dengan jurnal. Kalau misalnya untuk buku itu buku per, jurnal perlu ditulis secara lengkap berkaitan dengan volume, nomor dia harus lengkap untuk dimas apa, lengkap dimasukkan di dalam aplikasi Mendeley ini nah uh, saya ambil salah satu yang jurnal hmm. ini nggak ada file ya. saya mau yang ada file ya, langsung baik uh, saya ambillah salah satu yang sudah ada file ya di sini tulang saya lagi susun juga antiker ini ya tambah bahasa Indonesia aja lalu agak sulit nanti kita para perasakan ke dalam bahasa Indonesia nah di jurnal ini yang perlu ada di mahasiswa cermati dengan jelas berupa judul kemudian penulis Selanjutnya, ini nama jurnal. Ini kan jurnalnya jurnal pemikiran sosiologi. Kemudian ada tahun, volume, normal, dan halaman. Jurnal yang paling terpenting itu, adik-adik mahasiswa, jangan lupa mencantumkan halaman. Berbeda halnya dengan buku tadi, jika jurnal wajib dicantumkan halaman. Nah, katakanlah kita mau kita ambil salah satu paragraf kalimat yang terdapat di dalam jurnal nah ini langsung kita copy jadi gini ketika menulis ada di mahasiswa eh, kita ada dua jenis kutipan ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung kalau kutipan langsung ya kita pindahkan otomatis seperti ini enggak perlu kita edit dan langsung nanti kita masukkan eh, Siapa yang buat artikel ini? Apapun istilahnya, identitas penulis di bagian akhir kalimat tersebut ini sudah saya coba insert for citation. Nah, jika menggunakan aplikasi Mendeley tadi, dia uh, sistem akan membaca dengan cepat untuk penulisan daftar pustakanya. Nah, uh, di sini uh, apa yang perlu dicermati untuk penulisan daftar pustaka dari jurnal dimulai dari urutan nama penulis, kemudian tahun, judul. Yang perlu dimiringkan adalah nama jurnal, kemudian volumenya. Sedangkan yang lainnya itu tidak perlu. Oke, baik, kita perhatikan. Ini tadi e, kita buat dalam kutipan langsung. Yang mana e, tidak kita edit sama sekali redaksi di dalam kalimat tersebut. Sedangkan kutipan tidak langsung, kita ambil tisari yang terdapat dalam uh, paragraf ataupun kalimat yang kita sitasi misal di sini, ujaran kebencian mengiring kebebasan pendapat di media sosial. Kita, inti dari kalimat ini adalah di media sosial banyak, uh, di media sosial terdapat ataupun berpotensi terjadinya ujaran kebencian media sosial berpotensi postingan di media sosial berpotensi terjadinya pelanggaran jadi terjadinya ujaran kebencian nah ini merupakan kutipan tidak langsung ya uh, ini tinggal kita tulis lagi kutipannya ataupun uh, istilahnya itu sumbernya tadi kita nah, input lagi di dalam tulisan. Nah uh, jurnal sendiri <guluh> ada banyak ragamnya <guluh> mulai dari jurnal internasional sampai jurnal nasional. Dan di jurnal nasional itu sendiri juga ada lagi, ada jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal yang tidak terakreditasi. Jadi uh, silahkan pilih referensi yang sebagus mungkin, guna mendukung keakuratan tulisan yang kita buat. Nah, gini jelas: untuk buku sudah tadi, kemudian Jurnal, lalu kita lihat berupa prosiding. Ini dia mahasiswa uh, prosiding, itu dibuat uh, ataupun uh, istilahnya dihasilkan dari pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah di sini ya berupa, katakanlah ada seminar inter. Nasional ataupun ada loka karya dari loka karya tersebut, makalah yang dipresentasikan kemudian dibukukan. Jadilah yang namanya itu prosidi. Mungkin beberapa waktu lalu, Universitas Tekuma ada menyelenggarakan seminar internasional berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makalah yang sudah dihasilkan ataupun dipublikasikan dalam forum tersebut, kemudian dibukukan jadilah prosiding. Tentunya uh, untuk prosiding, uh, tingkat keilmiahannya juga tinggi dibandingkan dengan buku. Karena tidak sembarangan, buku yang di proceeding yang diterbitkan ini uh, bisa beredar luas yang kita lain untuk menghasilkan um, sebuah prosiding, butuh beberapa tahapan, mulai dari seleksi abstrak, seleksi uh, makalah, sampai kepada tahapan penyuntingan. Sedangkan buku itu, kita ada duit berapa, katakanlah lima ratus ribu, kita pergi ke penerbit, jadilah buku tersebut. Baik, dari mahasiswa, kita coba lihat yang dari proceeding eh uh, untuk proceeding sendiri uh, dia yang perlu diperhatikan uh, ada yang namanya waktu penyelenggaraan kalau uh, jurnal dia kan tidak Baik, uh, ini salah satu proceeding ini proceeding ini uh, Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Informasi yang harus dicantumkan adalah judul, kemudian penulis, ini penulis ada 1, 2, 3, 4 orang. Sama, aturannya tetap nama penulis, katakanlah rahmat utihan, nama belakangnya dipindahkan ke depan. Kemudian, proceeding title, ini untuk judul dari kegiatan tersebut, tahun halaman. Kemudian, ada kotanya di mana siapa penerbitnya. Ketika menulis prosiding uh, yang muncul, ataupun urutannya, adalah: "Saya coba bagikan lagi dulu layar biar tidak ada yang terlewatkan <tuh> uh, hasil dan penelitian dari ini." Jadi, mahasiswa uh, sangat membantu sekali jika pakai aplikasi Mendeley ini. Yang pertama, kita tidak lupa ataupun uh, daftar pustaka yang kita cantumkan itu tidak ada yang terlewatkan, karena uh, kalau dibuat manual, kadangkala di dalam teksnya itu. Ada di dalam ataupun di daftar pustaka tidak dicantumkan. Ataupun sebaliknya, di daftar pustaka ada, sedangkan di dalam teks itu tidak dibuat. Nah, ini dari prosiding Kita lihat bagaimana urutan penulisan daftar pustaka. Nah, kalau lebih dari dua orang, lazimnya kita ini buat di KK. Tak lupa di daftar pustaka bagaimana, ya daftar pustaka harap ditulis secara lengkap penulisnya. Sedangkan di dalam ini, dalam teks, cukup buat aja di KK. Nah, ini urutannya. Baik, untuk urutan dari prosiding sama dengan jurnal, bedanya dia nanti ada uh, di mana di segerakan. Penulis, kemudian tahun, judul, ini karena dalam bahasa Inggris, nanti dalam bahasa Indonesia dibuat, dalam proceeding seminar nasional kelautan dan seterusnya, kemudian ada tempatnya di mana kemudian penerbitnya itu apa. Baik, ini ada sudah tiga referensi yang bisa dipakai. Saya mengharapkan yang digunakan adalah ini saja, ya buku, jurnal, prosidik. Oh, Pak, kami ambil dari web, karena kalau teknik kebanyakan untuk katakanlah list harga, itu kan terjadi fluktuatif, intinya ada perubahan. Boleh ambil dari web, tapi ambil yang dari web yang sifatnya itu lembaga, bukan personal. Karena jika diambil dari web, Katakanlah box for wordpress, itu tingkat keilmiahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. <tuh> Katakanlah, ada siswa SMP ataupun SMA belajar membuat uh, postingan di web, masa kita yang kuliah, kita contoh yang punya si siswa tersebut. Dan uh, masuk gini, bukan nggak boleh, Kaya kita ambil tulisan dari siswa, bukan. Intinya, uh, tingkat keilmiahannya tidak terjamin. Tapi kalau yang ambil dari web itu tidak ada persoalan. Katakanlah kita ambil yang dari web. Ini ada juga yang dari web. Ah, saya ambil yang dari Serambi Indonesia nih. Ya, ini judulnya Arah Ekonomi Aceh Pasca Kanum LKS. Ini penulisnya. Hafaz Purkani, kemudian publikasinya di Serambi tahun 2021. Kapan kita akses? Dan tautan ataupun istilahnya link yang digunakan. Nah, kalau urutannya kita perhatikan. artikel dari si ini ini menulis itu ibaratnya seni juga ya. kapan kita mau campurkan pernyataan, kapan itu dibuat masuk gini kebanyakan orang di awal selalu menurut Hatono Menurut si A, uh, itu kan sifatnya monoton. Ya, bisa kita buat hasil penelitian ini, kemudian uh, berdasarkan pemikiran, berdasarkan pendapat, uh, kemudian enggak selamanya di awal bisa juga kita cantumkan di akhir. Seperti ini, nah, apa urutan dari website dari web? Uh, ini mulai dari nama, kemudian tahun, judul, ya, judul artikel, judul postingan, kemudian kapan kita akses. Ini tah, uh, oh Pak, bagaimana yang tidak ada tahun? Ya, kadangkala yang postingan di web tuh ya nggak ditulis, ya kosongin aja nanti tahunnya pasti dibuat no year. Tidak ada tahun, tapi kebanyakan uh, saya tidak merekomendasi yang demikian. Tetap saya mau kalau buat referensi uh, kapan dipublikasikan tulisan tersebut tersampaikan dengan jelas, karena ya kita tidak tahu uh, ini layak ataupun tidak dari tulisan tersebut. Baik, uh, ini sudah ada buku, jurnal, prosiding dan website. Uh, saya daripada itu uh, ada banyak lagi uh, referensi seperti saya katakan tadi, tapi saya tidak merekomendasikan. Adik mahasiswa, saran saya ambil sebanyak-banyaknya referensi dari jurnal. Kemudian dari buku, boleh, tapi uh, yang utama tetap jurnal. Karena kalau uh, tingkat keilmiahan yang paling tinggi, dia tetap dari jurnal, bukan buku. Karena buku, seperti saya katakan tadi, uh, siapa ataupun siapa punya duit, saya publikasikan, langsung jadi. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan ataupun didiskusikan, ini berhubung pun Zoom gratis nih, jadi enggak begitu lama yang Zoom kampus ini uh, belum dapat saya tidak lupa tautannya kalau uh, semester lalu memang ada ya yang untuk MKU itu uh, kami pakai tautan tersebut baik kira-kira ada yang mau ditanyakan nanti uh, video rekaman ini saya bagikan lagi di grup bagi yang berhalangan hadir bisa menonton uh, rekaman perkuliahan ini. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak uh, yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ataupun perkuliahan uh, kita? Baik, kalau tidak ada... Uh, saya coba absennya dulu yang hadir pada hari ini uh, perlu saya tegaskan lagi untuk daftar pustaka ini bukan sifatnya teori ya ini diharapkan dipraktikkan ketika menulis nulis makalah membuat uh, tugas berkaitan yang diinstruksikan oleh dosen silahkan gunakan referensi yang termutakhir. Kalau dulu kita agak repot lah. untuk mendownload jurnal ataupun kita untuk mencari jurnal, kita harus ke perpustakaan. Sekarang ada di mahasiswa untuk referensi saya rasa nggak begitu sulit lagi. Sumber referensi yang bisa ada di mahasiswa cari ya kalau di Internet, saya merekomendasikan yang pertama itu Google Scholar. Ya, adik-adik uh, mahasiswa, jangan gunakan Google yang umum, tapi pakai Google Scholar. Di Google Scholar ini, silahkan diketik apa pencariannya. Misalnya, uh, kalau saya tadi sudah mencari kesalahan ejaan dalam BIPA di sini, cari A ah, karena ini. Uh, sehingga keilmiahannya itu jelas dipublikasikan, katakanlah di web jurnal. Kemudian, yang pertama, saya merekomendasikan kalau mencari referensi yang dari internet, ambil Garuda Restake, sekarang Garuda Kemdikbud lah, sudah berubah kementerian. Referensi internet yang bisa Redik Maniswa cari, yang kedua itu di Garuda Kemdikbud. Katakanlah di sini teknik sipil mau dicari semua keluar. jika uh, masuk gini, setiap jurnal itu database-nya di Garuda Kemdikbud. Jadi, cari referensi di sini. Kemudian, saya rekomendasikan lagi kalau Dedek Mahasiswa mencari referensi jurnal internasional itu ambil yang dari Springer Link. Ya, Springer Link ini di sini referensinya. Oh, katakanlah kita mau cari arsitek Semua uh, ini salah tuh spellingnya. Referensi. Oh, saya mau ambil yang khusus yang artikel tadi. Ada di sini. Ini yang jurnal internasional. Kemudian ini yang pertama SpringerLink, yang kedua saya mengharapkan, tokus merekomendasi itu di internasional ambil yang di Science Direct. Ini yang Science Direct. Karena kenapa saya mengarahkan ke mari? Ini merupakan jurnal terindex tokus. Uh, dosen sendiri berlomba-lomba untuk mempublikasikan artikelnya pada jurnal yang berreputasi internasional. Uh, saya coba absen dulu yang hadir pada hari ini nanti ya ini sebagai dokumentasi perkuliahan aja. Nah, penilaian nanti ya kita saya coba sesuaikanlah